Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Keystore. Oke, okay. ketika Anda membuild game Anda menjadi APK atau IPA, begitu ya. Maka yang Anda lakukan itu adalah Anda membuild development uh, output, ya. Artinya, uh, game yang Anda building itu hanya untuk keperluan development aja, ya. Jadi, hanya untuk... Uh, untuk testing aja di kalangan kita sendiri begitu ya. Kalau anda beneran ingin mempublis game anda, merilis versi rilis yang bisa dipasang di Play Store atau App store, maka anda membutuhkan sebuah kunci, sebuah key store ya, yang yang akan menambahkan security ke dalam game anda. Oke, okay. apa yang dimaksud dengan itu? Nah, apa yang dimaksud dengan keystore tepatnya ya? Keystore adalah cryptographic key, ya, sebuah file yang digunakan untuk uh, mengassign atau menandatangani atau um, menandai begitu ya, mengacknowledge bahwa APK ini punya saya. Oke. Okay. Jadi kalau Anda lihat dari diagram ini, kita punya di si developer punya sebuah kunci, kunci keystore Kriptografi ini, nah, nanti aplikasi kita, kita tanda tangani atau kita kunci, kita lock ya, kita sign dengan kunci kriptografi Store ini yang menandakan bahwa aplikasi ini punya saya, punyanya si developer. Oke, okay. ini penting sekali. Apabila ketika kita aplikasi kita dicuri orang atau diambil dihajek oleh orang lain, maka orang tersebut gak bakal bisa mengupload aplikasinya ke... Playstore tanpa menggunakan kunci yang benar, karena kuncinya ada di kita, begitu ya dan yang kita lakukan selanjutnya adalah kita meng apk yang sudah ditandatangani atau sudah di-assign dengan kunci kita ke Playstore yang dilakukan oleh Google adalah Google menambahkan sendiri signing key-nya lagi jadi Google melakukan penguncian kembali, memberikan imbuhan penguncian lagi, kembali dan uh, App-nya akan desain dengan dua kunci tersebut dan ini yang diberikan kepada si user yang download aplikasi Anda. Jadi ini tingkat pengamanan aplikasi Anda untuk mencegah jangan sampai app Anda di hijack oleh developer lain, oleh orang lain, gitu ya. Dan yang berhak yang boleh memperbarui app Anda, mengupgrade versi app Anda, hanyalah si pemilik kunci atau developer sendiri oleh karena itu kunci ini kunci Kistor ini sangat penting dan jangan sampai hilang oke okay. prinsip yang sama juga digunakan oleh app store yang mereka punya cuman beda istilah aja nanti uh, saya jelaskan yang versinya app store sementara saya akan jelaskan dulu uh, punyanya uh, android ya oke okay. pertama bagaimana caranya membuat keystore? pertama anda butuh java Untungnya kalau Anda sudah pernah install Android Studio, Java sudah otomatis ada di sistem Anda ataupun Anda sudah pernah menginstal Unity yang punya modul Java-nya, maka harusnya tidak masalah ya. Dan untungnya juga Unity punya yang namanya keystore manager yang berguna untuk mengenerate keystore langsung di dalam editornya. Kalau dulu kita harus membuat secara manual lewat command prompt gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Uh, Pertama-tama Anda buka di publishing setting klik tombol ini, nah, akan saya tunjukkan. Oke, okay, pada publishing setting, Anda klik publish uh, pada player setting, maksud saya, Anda klik publishing setting, kemudian ada keystore manager, Anda klik di sana. Nah, di sini kita create new anywhere keystore. Oke, okay. dan Anda diminta untuk me menaruh keystore-nya ini di tempat yang Anda inginkan. Jadi, contohnya saya taruh di dalam sini. Uh, misalkan, mygame.keystore namanya. Save. Nah, kemudian uh, Anda provide password untuk membuka keystore ini. Kemudian, uh, lakukan penulisan password kembali, di confirm password. Ya. Kemudian, di bagian key value-nya, kita tambahkan sebuah key... Uh, namanya bebas, ya misalkan disesuaikan dengan nama gamenya, boleh. Misalkan ball launcher, gitu ya. Passwordnya bebas juga. Dan validity years Anda isi 50 aja. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa kok ada dua password, yang satu di atas, yang satu di bawah. Apa bedanya begitu ya? Nah, teman-teman, sebenarnya yang dimaksud dengan store itu sebenarnya adalah seperti kas seperti brankas ibaratnya kayak brankas gitu ya menyimpan barang-barang berharga barang berharga yang disimpan salah satunya adalah Key-nya, kuncinya begitu ya jadi brankasnya untuk mengakses brankasnya menggunakan password ini untuk mengakses kinya si boloncarnya ini kistornya ini adalah menggunakan password ini dan tentu saja sebuah brankas bisa membuat lebih dari satu key. Jadi Anda punya satu brankas di dalamnya punya banyak key. Itu memungkinkan bisa Anda lakukan. Oke, okay. kemudian silakan dilanjutkan dengan mengisikan uh, informasi lainnya ya. Misalkan contohnya seperti ini untuk country code Indonesia itu ID teman-teman ya. Kalau sudah, beres Tekan add key, oke. Okay. Uh, key, for created in my game key store. Ya, dia nyebutin bahwa kunci for sudah diciptakan di brankasnya my game. Ya, do you want to set them as your project key store and project key? Pertanyaannya adalah, Unity menanyakan apakah ini jadi default kunci untuk project sekarang ini? Ya, kita klik yes, dan mungkin untuk custom project selanjutnya. Dan teman-teman Anda bisa lihat, um, project key yang dipakai itu adalah si ball launcher, oke. Okay? Dan uh, key yang dipakai, brankas yang dipakai itu adalah my game key Jadi brankasnya pakai ini, yang saya simpan di folder download, dan key-nya pakai ini. Jadi bisa, di, bisa dimungkinkan Anda punya 5 game, ada 5 key, dan menggunakan satu brankas itu sangat dimungkinkan, oke? Okay. seperti itu teman-teman. Nah, uh, ya kemudian kalau sudah ini tinggal Anda tutup hal yang berikutnya yang perlu Anda uh, perhatikan adalah pertama make sure that build app bundle check build app bundle Google Play-nya nih dicentang khusus untuk Anda yang ke Play Store. Ya ini dicentang. Nanti saya jelaskan apa itu app bundle ya. Tapi yang pasti kalau anda mencentang ini, outputnya sudah bukan APK lagi. Outputnya adalah AAB ya, aplikasi uh, app bundle, AAB app bundle. Nah outputnya ekstensinya adalah AAB dan ya ini ya, AAB file. Kemudian unchecknya uh, uncheck the development build ya, karena kalau awalnya pasti begini kan. Nah, ini anda uncheck. Jangan dicentang karena kita mau bikin versi rilis teman-teman Kita mau bikin versi rilis bukan versi testing Kemudian tekan tombol build Anda diminta untuk menyimpan ke somewhere Ke tempat tertentu misalkan saya kasih folder output Kemudian saya masukkan nama app-nya Ball Launcher Oke, save Tunggu beberapa saat hingga build-nya selesai Oke okay, teman-teman, jadi outputnya selesai sudah selesai proses outputnya di Bold Launcher Edit dan anda punya .aab 16 Mega ukurannya dan file ini yang akan anda upload ke Play Store, ya agar uh, dapat di listing ke market mereka begitu ya. Jadi .aab ini tidak bisa di install di handphone anda langsung ya di install langsung nggak bisa hanya peruntukannya untuk Play Store. Nanti saya akan jelaskan apa kelebihan AB dibandingkan dengan APK